Hey guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya uh, video ini dari adik saya ya, guys. Kami kolaborasi atau bekerja sama. Jadi saya meminta videonya dan diizinkannya dan dia memperbolehkannya. Nah, di sini saya akan uh, menayangkan video buyah dengan sengit. Wah, nyirihin sengit, guys. Sengit, cuy. Penasaran isinya bagaimana? Jangan lupa tonton saja Jangan di skip-skip Karena skip itu uh, Mengandung Ya yeah. Jangan lupa Jangan di skip Kemudian Uh, tonton sampai habis Karena di skip-skip itu mubazir ya guys Detik-detiknya, menit-menitnya Karena ini sangat seni sengit Dan bisa membuat kita belajar Lebih banyak lagi Dan strategi-strategi cara mainnya Oke, okay? langsung aja Oke okay guys, langsung saja di sini ya langsung start Kita tunggu di sini kita tunggu kita 8 detik ya bak kita loading masuk lobby kata adik saya sih namanya lobby sih jadi ini permainannya 11 menit ya 11 menit dan saya wait wait wait oke di sini langsung saja sudah masuk lobby kita tinggal mempersiapkan senjata awal kita, GIB atau M500 ya guys Di sini uang kita cuma 500 saja dan memilih satu senjata yaitu MR500 Di sini kita jalan cari musuhnya kemana 11 menit ini cuy Sorry guys agak, agak ribut di sini Agak rame Jadi kita melewati sisi kiri di dari map Oh ternyata mereka lewat sisi kanan guys Ada yang lewat sisi kiri ternyata Ternyata ada yang lebih berani guys Di depan kita tanpa harus Lewat sisi belakang Dan mengejar musuh Dan di sebelah kanan Itu ada musuh juga Dan di depan kita juga ada, dan akhirnya berhasil dibunuh skor 1-0. Ya, ya di sini kita lobby lagi, dan ya, saya mencari di, di sisi sebelah kanan. Bukan saya sih sebenarnya, tadi saya ke sisi sebelah kanan, lalu... Di sini juga tetap masih sebelah kanan, lalu masuk ke gudang kiri. Oh ternyata di dalam gudang itu ya ada musuhnya guys, ternyata mereka main cidu. Dan kita lihat dari pojok ini dan ternyata dapat guys. Dan harus kita matikan. Menang guys, chord telah guys, 3-0 guys. Oke guys, maaf di jeda karena ada orang tadi Lanjut Ya di sini kita lewat sisi rumah ya guys Di sisi rumah, kita langsung saja lurus Sambil mempersiapkan glue wall kita Jadi glue wall ini berfungsi untuk menangkis serangan peluru Dan ternyata di atas ada musuh guys Jadi kita coba melempari granat Hehehe, salah lempar granat guys ternyata musuhnya di atas guys benar kita salah lempar granat oh ternyata dihalangi glual ya guys oh, oh oh oh oh ternyata granatnya di sebelah dalam oh ditambah lagi cuy Lagi dan kita beranikan diri untuk masuk Oh ternyata di sebelah kiri ya Dan akhirnya Buyah guys 40 ya guys Ini kayaknya sisi pertama guys Ini yang pertama Sengaja, Sengaja membuat luar bayar-bayar Dan kita mendapat Platinum 3 guys Buyah Di Free Fire Buyah ya Oh lagi guys oke okay. di disini start lagi start dan oke okay. oh squat on squat guys Uh, hebat kali, bah. berdiri di atas udara, cuy. Oke, kita bersiap-siap. Oke, isi peluru. Ada musuh di sebelah kanan kita tadi. Lalu kita ke sisi kanan guys, cari aman cuy, oh di belakang sana juga ada musuh, oh, sini ternyata, dan harus kita eliminasi <tuk> Oh itu di depan kita guys, kelihatan jelas, dan harus mati Mereka lihat depan guys, dan harus mati lewat atas juga guys Dan ada juga satu juga yang di bawah, yang ingin lari Dan menang guys Kita membunuh semua Alias kita mematikannya semua Sebelum kita membunuhnya Atau meng-endnya Atau meng Dan kita memilih senjata dulu kotakan oh, kosong guys Oke okay, kita pilih mp400 kak 6. Lalu di sini blue wall Oh di sebelah kanan guys Di sebelah kita ada musuh guys Kelihatan sekali sangat lama sekali Oke okay kita lihat sisi kanan ada yang juga lihat sisi kiri guys secara terang-terangan oke, okay, lihat sisi kanan dan sambil dengan hati-hati oh, langsung jadi eliminasi langsung mati guys karena keterlaluan majunya dan kita tembak dari jauh oh, oh, oh, oh dan kita sekarat cuy oh, dan kita dibunuh digengbang kita guys dan enak mati menang dia coy Bo, mati buatnya ngeri sekali oh mati juga dia dan apakah ini kemenangan ah, ternyata kita kalah guys skor satu sama hm, kita membeli senapan cuy. kita lewat rumah-rumah guys supaya tidak terciduk lagi biasanya dipagar-pagar ini cuy oh itu mereka sudah datang di seberang kita oh itu dia oh ternyata ada di lewat sebelah dalam dan harus mati guys kita jadikan sebagai open war dan kita harus oh oh enak mati first plot guys mati juga ada wakil cuy nyampas nyam, cuy tapi nggak apa-apa tim sepertinya ada di sebelah tadi dan kita harus membunuhnya Victory. Oke okay, di sini kita sudah tersedia banyak senjata AK47. Bayang motor lewat guys Jadi mohon maaf lahir dan batin Lagi-lagi Standar kamera gak sesuai cuy Ah nice Oke disini kita cari Tush, Kita lewat atap ya guys Mancing Sengit cuy Oh di tengah-tengah sana cuy di sini dia ah, itu ketahuan enak mati first block lagi lagi yang menggunakan otaknya cuy ngeri oke gue yang harus jatuh oh, ada juga yang lewat atap ya oh di sebelah sana ada titik merah itu menandakan musuh guys jika dia tidak mau muncul oke dan kita harus mendatanginya dan mati dibunuh guys, menang lagi skor 31 1 jadi mungkinkah ini menang untuk untuk skor 4 atau Buyah guys namanya, ya motor lagi lewat, <tuh> pamer peluru, Oscar, ada dua S es, Skom. Oke okay, sambil meletakkan blue wall Di tempat yang tadi ya guys Clock tower Oh ada orang di dalam ya cuy Dan kita berusaha memanjat blue wall Dan kita harus mencarinya Dan ada yang langsung terjun payung guys Ke bawah Kita cari lewat atas lagi Dan kita harus membunuhnya. Tadi lihat di sini ya tadi ya. Oke ada di depan guys. Oh first blood harusnya tadi mati cuy. oke kita harus habisi dulu supaya dapat kill tapi nggak jadi lalu mati saya rasa di atas sana tapi ya ini mungkin iya dapat tertidur Tercibel di atas atap guys Dan harus mati keduanya Double kill kita guys Orang-orang yang gak tau Gimana cara naik ke atap ya Dan buyah guys oke okay guys jangan lupa like share dan subscribe ya guys di bawah ini